Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya, di channel saya ya, di video kali ini uh, iseng, <laughs> main gitu ya online ya, udah lama gak main ini game Saya ini, oh ya yeah. selamat tahun baru ya, 2023, dan ini lagi salju, ya salah kalau Grand Theft Auto Online, event akhir tahun dan tahun baru awal-awal itu uh, Ini, uh, apa namanya, bersalju ya, ada event juga Event Snowman kalau nggak salah tahun 2022 ini akhir tahun 2022 oke okay, nah sekarang ini kita ngapain ini kita di public ya tuh ada enam player uh, sebenarnya saya udah dapat kostumnya gitu sih yang Snowman buat teman-teman yang main ya oh ya buat teman-teman yang mau mabar mungkin dia ya, bisa add steam saya atau add eh apa namanya itu Rockstar Kim ya Rockstar game Social Club gitu pak, ya ini iseng-iseng rekam <laughs> daripada ada video ya kan udah lama ini saya nggak upload, akun drop pakai hilang lah, nggak tahu lah, sudah saatnya pensiun. Ini. Eh, nah ini mobil-mobil yang ada di apartemen harusnya ada banyak sih, ini mobil yang <laughs> kesimpan di apartemen ini aja. Oh, kita pakai apa ya Nissan kali ya atau ini Civic ini sanalah yang baru nih yang update baru Nissan Z parodinya ini apa ini namanya 300R di pesetin semua biar fiksi biar. oh bentar dulu eh Bro. ini ini kenapa masuk lagi dah what <laughs> lah siapa yang mau masuk Aduh, ada kita online, kita online ya udahlah ganti mobil aya lah, pakai ini aya lah. Oh, ada yang main Need for Speed Hit lagi, <laughs> Temen teman steam. Eh hey, coba yuk, Dingka Blista, Kancu. Ngomong-ngomong ini saya tadi, ah, uh, oh masih CEO ternyata. Oke, okay. oh ini mobil saya yang tadi, jangan-jangan nih, Jangan -jangan, nih. <laughs> tadi sempat ini kekik sebentar. Ya udahlah, biar naik. Atau bisa dimasukin ya Coba-coba kita uh, uh, Gak usah deh Entar Oke okay. uh, Ini harusnya Ini drop FPS banget ya Harusnya kalau biar drop FPS ini sih Kita ke uh, Solo uh, Invite only ya Karena kalau banyak pemainnya kita online Kenapa makin Berat Ya biasalah semua game on, kayaknya gitu ya Makin banyak player makin berat Nah ini sekarang kita coba Cek daily, daily spin Di Casio Biasa ini kegiatan <laughs> Harian saya kalau main di game Ini belum di upgrade ya di mobil nggak Ngepot dikit gitu Aduh aduh aduh lag lag lag Eh, hey, online makin hari makin update, makin berat aja ya. Kemarin lihat di YouTube, udah nggak playable katanya kalau di PlayStation 4 terus apa ya Xbox Series S atau apa gitu kemarin. Udah patah-patah, udah nggak nyaman lah di update. Ini aja udah nggak nyaman dan cuma dapat berapa frame rate tuh. Ya, dan ini juga ini, ini nggak nyaman ini. Ah banyak hacker lah. Moder ini kata moder atau hacker. Nah ini dia ini daily speednya ya. Lucky wheel. Ini bisa kita putar setiap 24 jam sehari. Eh 24 jam sekali. Sehari sekali. Oke, kita putar. Dapat apa ini? Duh, ini berisik anjir notifikasinya. Eh eh dapat mobil dong. Ya dapat uang. Uang berapa tuh? 50.000 ya udahlah mau oh, dapat mobil, dapat oh mobil Bugatti ya, harusnya kalau dapat mobil bu Bugatti tapi yang lama itu Eder, True Fit kalau enggak salah namanya uh, Ini juga nih kita klik bonus meskipun cuma seribu. Kita lihat uang saya berapa sih? 20 juta, oke okay lah. Ya ada yang ada yang kesini gak tuh? Oh nggak jadi berisik, aduh, bisa ini nggak sih? nggak bisa ya. <laughs> dan sekarang kita coba, tar dulu, sireksir, sir. <laughs> anu nggak ya, playernya jarang kita nggak ya? masalahnya ada player lain juga nih. eh, ada bapak-bapak ini, di parkir valet. Wah, sir 8 lagi playernya. Kapan-kapan aja kali ya. Kita ke ini dulu, kita ke bunker. Bunker. Oke. Okay. Eh, benar. Okay. kita ke bunker kita eh uh, resupply dulu. Karena stoknya kayaknya udah habis nih udah lama enggak saya ini. Nah, ini FWD ya. Ini ya. front wheel, driving wheel, masih belum di upgrade. Terakhir apa ya? Oh, tambahin ini doang ya, kaca film di Los Santos Castle. Oke, okay. oh ini sesuai dengan tahun baru ya, sepi banget nih, ya. kalian. Sepi sekali Ya kita ngelawan arus Hit hit hit hit hit Ya kok sepi ya? Waduh ini kayaknya ada modern nih kayaknya Diilangin ilangin trafficnya sama dia Jangan-jangan Kosong Meg Gila kosong Kemana semua orang nih? Berapa sih nih playernya nih? 8? hilang semua enak sih jadi sepi jadi gak kelek cuman playernya bikin kelek juga ini pan orang Oke kita sudah nyampe ya ini di bunker saya yang saya beli ini di daerah pinggiran aduh nunggruk ini di daerah cumas kalau nggak salah namanya nih masih di Ocean, ya pokoknya di sekitar sini nggak penting juga sih saya kasih tahu tempatnya ya udah kita masuk disuplai. Kalau jual jangan yang banyak playernya deh. Sentolok dar ada di tembakin tembakan Itu. Ini sedikit tips dari saya. Walaupun kayaknya udah gak guna juga. <laughs> Karena kalian pasti udah pada tahu sih. Nisi lazing oke? Okay, kita turun-turun. Ya turun, ya turun. itu ada mobil ini untuk kelilingin lokasi ini. nah ini nih sebenarnya bunker <tuk> nah ini ya jual beli bukan jual beli sih kata pabrik pabrik <tuk> benda yang haram <tuk> ilegalnya pabriknya di bunker gitu oke kita kita coba akses ini laptop stoknya masih segitu research sekitian resupply steel, mau belialah beli lah. oke. Okay, sekarang harus stop, jangan manis. staff aja ke buat okay, dua duanya Jadi, eh, uh, jualan jalan dan risetnya juga jalan. Oke, okay. Jadi Staffnya dua-duanya jalan yang... Uh, yang mereset meriset dan juga memanfakturin atau yang produksi gitu oke okay. Oh ini kan ada event Natalan harusnya Natalnya udah selesai nih tinggal tahun barunya doang <tos> tapi ya seperti itu event Grateful foto online Oke okay lah teman-teman mungkin cukup segini saja untuk video kali ini ya ini video iseng-iseng ya tanpa tujuan jadi buat kalian yang mau mau mabar sama saya silakan add saya ini steam saya nanti saya kasih waktu edit video steam dan juga Rockstar kim social club saya gitu. Oke, okay. terima kasih telah menonton sampai jumpa.